Wuling New Cortez hadir, apakah akan kalahkan penjualan Toyota Kijang Innova, simak video berikut Lalu, produk baru yang akan diluncurkan Toyota sebagian besar adalah Fortuner dan Kijang Innova yang disempurnakan Untuk Fortuner baru, Toyota melakukan beberapa perubahan agar mobil ini lebih maskulin dan sporty Fitur Toyota Innova terbaru kini semakin canggih dan diminati konsumen. Kalah Toyota Kijang Innova dari segi penjualan, namun ternyata Wuling New Cortez memiliki fitur-fitur canggih yang mungkin belum Anda ketahui. Menurut angka gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, Gaikindo, Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022, angka penjualan Wuling New Cortez jauh tertinggal dari Toyota Kijang Innova. Laporan penjualan Juli tahun 2022 terbaru, Wuling New Cortez hanya mencatatkan penjualan 2.506 unit kalah dari Toyota Kijang Innova. Pada Januari tahun 2022, Toyota Kijang Innova masuk nominasi 5 mobil terlaris di Indonesia Januari tahun 2022, mengalahkan Wuling Cortez. Penjualan Toyota Kijang Innova mencapai 3.971 unit, selisih 1.465 unit dibandingkan penjualan Wuling Cortez sepanjang tahun. sayangnya total penjualan Wuling Cortez sepanjang tahun 2022 dilampaui penjualan oleh Toyota Kijang Innova di awal tahun 2022 bahkan spesifikasi Wuling New Cortez memiliki fitur yang lebih baik dibandingkan dengan Toyota Kijang Innova dari segi dimensi Wuling New Cortez memiliki panjang 4780 mm lebar 1816 mm dan tinggi 1755 mm dengan jarak sumbu roda 2750 mm kendaraan ini dirancang untuk mengangkut 8 penumpang dalam konfigurasi tiga baris dan menggunakan kursi kapten main juga dibekali mesin 1500 cm kubik, dilengkapi turbocharger mesin ini mampu menghasilkan tenaga bertenaga hingga 140 tenaga kuda dengan torsi maksimum 250 Newton meter kecepatan mengenai fitur teknologi canggih mobil Wuling Cortez baru menggunakan head unit 10,25 inci yang dilengkapi dengan konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay. Kendaraan ini juga memiliki fungsi voice control bahasa Indonesia yaitu Win yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti mendengarkan musik, mengatur posisi kaca depan. Kendaraan ini juga dilengkapi berbagai teknologi canggih yang hanya dapat ditemukan di mobil keluarga dengan harga yang jauh lebih tinggi. seperti Panoramic Sunroof Power Adjustable, Electric Parking Brake, EPB, Automatic Vehicle hold AVH, yang beroperasi saat rem diinjak tanpa terus-menerus menekan pedal rem. Tak hanya itu, Wuling New Cortez juga dilengkapi dengan kursi atau meja multifungsi yang bisa dilepas dari belakang kursi depan. Fitur ini dapat disediakan di baris kedua, seperti dalam cahaya terang sehingga memudahkan untuk berhenti sejenak saat melaju melajujan perjalanan jauh juga dapat digunakan untuk meletakkan laptop komputer meja makan dan kegunaan lainnya pada dasarnya Hampir setiap fitur yang ada di dalam Wuling New Cortez dapat diakses secara elektrik. Sebagai perbandingan, Toyota Kijang Innova terakhir direfresh pada Oktober tahun 2020. Untuk Kijang Innova terbaru, ada beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Toyota. Hal ini terlihat pada eksteriornya, seperti desain grill dengan konsep baru, pelek tuton, lampu depan LED project, dan beberapa fitur lainnya. Kijang Innova VAT Diesel dengan mesin 2393 cm3 menghasilkan tenaga 147 tenaga kuda dengan torsi puncak 360 Nm, varian tertinggi Kijang Innova Irit dengan konsumsi bahan bakar 12,4 km per liter di dalam kota dan 18,5 km per liter di jalan tol atau tanpa hambatan. Review data penjualan Toyota Kijang Innova kalah dari Wuling Cortez dengan review singkat fitur premium New Cortez, bagaimana menurut Anda? Silahkan di kolom komentar, salam.